Yo, minasang, hogen oh, kiraska, oh, tio desho. Welcome back on my Watch YouTube channel. Kali ini gue mau review lagi brandnya from Japan. Tapi kali ini bukan brand yang besar besar itu, tetap termasuk dalam brand besar itu. Tapi sebetulnya dia adalah subnya. Oke, okay? tapi nggak kalah kerennya juga sih dan malahan lebih oke karena mungkin lebih nggak makan kantong oke okay? dan stay tune yo guys tadi di depan gue bilang kan ini gue mau bahas uh, brand dari Jepang memang si brandnya bukan termasuk uh, bukan yang besar itu yang bakal gue bahas tapi ini termasuk di dalamnya oke okay kalau kalian ngomong bingung langsung aja ya. Tada. Nah, kalau seperti yang udah kalian lihat di sini, kalau dilihat dari modelnya sekilas aja, set. Nah, pasti kalian udah tahu kan, ini pasti kalian ngiranya adalah Seiko Military Series atau yang dikenal SNZG series ya. Biasanya kalian carinya SNZG15, SNZG11, bla bla bla, oke. Okay? Nah, kalau yang ini ya emang mirip banget Tapi yang akan gue bahas ini adalah adiknya atau sub brand dari brand tersebut Akaseiko ya Tapi ini yang gue pegang adalah Alba Sebetulnya waktu itu gue pikir kenapa ya Alba eh, bikin yang sebetulnya mirip banget kayak eh, kakaknya Tapi gue rasa ada alasan tertentu Mungkin mungkin ya si kakaknya itu udah akan mendiscontinue modelnya SNZ G series yang mungkin akan diupgrade ke model berikutnya. But since model ini masih banyak penggemar setianya, jadinya mungkin mereka punya ide untuk modelnya diadaptasi ke sub brand atau ke adiknya. ya. Oke, langsung aja gua bahas ya. Nah, untuk diameternya ini kurang lebih kalau gua ukur sih Sekitar 41-42 mm, ya. Ini perbandingan dengan spiner Spence 2 kurang lebih hampir sama, cuman karena si spiner gua punya bezel, bezel di sini jadi kelihatannya dia lebih wear small karena ini loss, dialnya lebih cerah, nggak ada bezel, dan segala macam jadi kelihatan wear big, ya. Jadi, kalau dikenakan lebih kelihatan besar kalau yang uh, di Seiko nya itu kan biasanya case nya tetap stainless steel tapi um, finishing nya sunblast. nah kalau ini ini tetap stainless steel finishing nya bukan sunblast tapi cukup uh, brush ya brush finishing jadi dia kelihatan doff sama made cuman nggak seburam si sunblast ya dia tetap uh, kelihatan banget uh, karakter finishing uh, stainless steel nya dan beberapa uh, line di sini, atau beberapa edge permukaan, ada yang finishingnya polished. Kalau ketebelan sih mungkin agak lebih tebel yang ini ya dibanding uh, kakaknya, tapi gue nggak masalah sih, tetap keren juga dan tetap mewakili. Nah, untuk backcase-nya sendiri, ini si true case back atau exhibition ya, case back-nya. Jadi, kalian bisa lihat rotornya di sini nah seperti sama juga untuk yang SNZ G-series juga si true caseback ya nah untuk movementnya sini adalah automatic dengan kaliber Y626 kalau Y626 ini kalau gue bilang e, cara kerjanya hampir sama kayak e, kakaknya juga ya masih di seri 7S which is dia nggak punya e, hack Sistem sama dia belum uh, bisa manual winding untuk pengisian daya yang lebih cepat ya Dan untuk cara kerjanya juga sama sih karena dia otomatis. Tetap kalau kalian setting disarankan untuk searah Nah tapi untuk uh, date dan day Misalkan ke bawah diputar ke bawah ini Day kalau ke atas ini date ya Dan seperti biasa di sini ada Dua, dua macam ya biasanya English Friday, Wednesday, Saturday sama satu lagi angka romawi. Nah untuk markernya di sini bukan di angkanya ya, markernya ada di luar angkanya ini mungkin bisa hampir ke arah chapter ring ya. Nah di sini ada lumnya dan handsnya juga ada lumnya. Nah untuk lum shotnya. Nah tali nilonnya disini gue lebih suka kalau dibanding sama kakaknya Karena di sini teksturnya dia itu agak lebih licin sedikit Jadi kesannya lebih kokoh aja sih dibanding kakaknya yang mungkin uh, lebih terlihat kayak anyaman-anyaman kayak gitu ya Tapi it's okay itu cuman selera aja Dan untuk strapnya sendiri ini size-nya kurang lebih ada di 22mm jadi kalau kalian mau ganti-ganti misalkan mau diganti Zulu, Nato atau letter strap Usahain lug size-nya sama ya di 22mm Nah ini salah satu yang gue suka warnanya krem dial atau beige ya Karena kalau seandainya ini gue ganti kulit yang warna ini pun juga masih cocok sih Oke okay, next yang di sini adalah warna military juga pastinya army green atau mungkin olive green ya ini juga keren beberapa juga ada yang suka warna ini tapi beberapa ada juga yang nggak suka alasannya sih simple gue kan bukan orang army bro pakai ini kayaknya army banget ya nggak apa-apa sih itu selera nah ini yang warna army green atau green olive next nah ini adalah warna yang paling banyak penggemarnya pasti bukan karena yang paling bagus sih tapi karena black dial itu adalah warna basic yang sebetulnya mungkin menurut orang kebanyakan orang mungkin lebih netral ya Kalaupun pun seandainya strapnya diganti-ganti warna apapun black dial ini lebih uh, uh, lebih cocok mungkin lebih aman mau dipakai casual juga oke okay, mau dipakai kerja juga oke okay atau jalan-jalan atau kemanapun juga masih Oke okay. ini sarannya banyak penggemarnya karena dinilai adalah warna yang paling aman ya kalau buat gua sih selera gua ini tapi mungkin kebanyakan orang akan memilih warna ini karena ini dinilai adalah warna yang paling aman nah yang terakhir ini orang bilang biasanya warnanya casual banget karena bisa dianggap hampir sama kayak warnanya denim ya alias navy blue nah strapnya sini juga navy tapi kalau gua punya ini gua juga akan nyari strapnya yang warnanya denim jadi dari keempat alba ini yang gue pegang alba military series ini ini sebetulnya belum semua ya, karena masih ada beberapa varian, tapi ternyata varian tersebut sebelumnya sampai di gudang udah sold out duluan, dan salah satunya ada yang paling keren menurut gue. cuman karena nggak ada di sini, mungkin next time akan gue bahas kalau dia udah restock lagi tapi gua, gua bilang gue suka desain militer ini kenapa? karena ini adalah desain yang menurut gua paling apa ya di tengah-tengah nggak terlalu sporty tapi nggak terlalu dressy juga jadi pas dan terkesannya uh, versatile banget gitu loh dibilang field watch juga nggak terlalu kelihatan tangguh banget dilihat dress watch juga nggak terlalu tapi dibilang sporty juga gak terlalu jadi pas modelnya. Ibarat kata kalau sepatu itu kayak converse. Mau dipakein apa aja masuk kayak gitu. Nah ini salah satu yang bikin gue suka model-model jam militer kayak gini. So buat kalian yang biasanya sampai detik ini masih mencari atau memburu SNZG series dari kakaknya kalian gak nemu. Nah ini bisa jadi opsi buat kalian ya toh yang buat juga kakak-kakaknya juga kan so buat kalian ini adalah opsi yang paling tepat kalau kalian menyukai model ini ya Oh ya untuk harga ini juga nggak bener-bener bikin kantong jebol sih harganya around cuman di satu jutaan lebih dikit aja ya around 1,1 1, 1 juta sekian 1,1 Nah kalian udah bisa dapetin Alba Military Series ini, oh ya, yeah, ini movement-nya otomatis ya. Tadi gue jelas just in case tadi ada yang ke skip. Ini albanya otomatis. So guys, buat kalian yang suka model military, happy hunting ya, karena ini sebetulnya gue rekomendasiin juga opsi buat kalian yang emang suka ini, tapi nggak pengen merogoh uh, kantong dalam-dalam ya. Toh ini juga Alba, kalian pasti udah tahu Alba itu dibuat oleh siapa dan sebetulnya untuk kualitas juga udah nggak diraguin lagi sih so kalau kalian suka model ini gue rekomendasiin banget dan happy hunting and happy shopping yo gimana tadi Alba ini yang udah gue bahas nggak kalah kerennya kan modelnya hampir mirip uh, kakaknya yang seri SNZG atau SNZG series kan. Nah, sekarang masalahnya kita belum tahu SNZG series itu masih akan tetap eksis atau enggak. Mungkin dia juga udah berencana, Seiko juga udah berencana karena mungkin itu enggak eksis, tapi karena model ini masih tetap dicari jadi diturunkan ke adiknya. Oke. Okay? Cuman beda brand aja tapi masih dalam satu naungan, masih dalam satu atap. Oke okay? dan movement-nya juga Y626 internal mereka juga, buatan mereka juga, in-house mereka ya maksudnya so, mau pilih yang ini atau yang kakaknya terserah kalian sih gua rasa mereka udah ancang-ancang jadi buat kalian yang mau berburu silahkan dan harganya sebetulnya cukup bersahabat banget loh di kantong kan mungkin nggak cukup bersahabat doang sih, murah kalau gue bilang atau mungkin kalau dalam istilah audio kere-hore -kere kali ya ngeluarin budget kere tapi dapatnya hore modelnya juga keren oke okay? silahkan berburu and happy hunting happy shopping terus lagi-lagi jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya dan jangan coba-coba sekali-sekali untuk unsubscribe karena kalian biasanya biasa, ketinggalan info or surprise-surprise yang biasanya gua kasih oke okay. i think that's all folks sekian dulu di video kali ini buat kalian yang mau ada next review apa atau pertanyaan or else bisa ditulis di kolom komen seperti biasa yang dislike tinggal klik dislike aja yang like like tapi gue gak saranin tombol dislike sih. But um, it's up to you guys. Oke okay? see you on the next video. Bye.